terbaik di Jawa Timur. Untuk hadirin yang sudah berada di aula Taman untuk segera casang game chatting sudah tersedia dan dapatkan hadiah langsung. Ada spesial untuk